Sejarah Singkat, SMP, Negeri 2 Klangenan SMP Negeri 2 Klangenan merupakan salah satu sekolah baru yang berdiri setelah adanya pemekaran kecamatan Klangenan, kecamatan Klangenan sendiri sebelum pemekaran sudah memiliki beberapa sekolah menengah yaitu SMP Negeri 1 Klangenan yang terletak di desa Bojong, SMP Negeri 2 Klangenan yang berdiri di desa Sitiwinangun dan SMP Negeri 3 Klangenan yang terletak di desa Kreyo. Kecamatan Klangenan yang terdiri dari hampir 20 desa mengalami pemekaran pada tahun 2007. Kecamatan Klangenan dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Klangenan dan Kecamatan Jamblang. Kecamatan Jamblang di sebelah timur yang terdiri dari 8 desa dan Kecamatan Klangenan di sebelah barat memiliki 9 desa. Sekolah menengah pertama sendiri terbagi ke dalam dua kecamatan, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Klangenan masuk ke wilayah Kecamatan Jamblang dan SMP Negeri 3 Kelangenan masuk ke Kecamatan Klangenan, begitu juga dengan SMA Negeri dan SMK Negeri berada di wilayah administratif Kecamatan Jamblang, sedangkan Kecamatan Klangenan hanya memiliki SMP Negeri 1 Klangenan dan SMP PGRI Klangenan. Pada tahun 2008 dibuka sekolah baru yakni SMP Negeri 2 Klangenan, namun masih satu induk dengan SMP Negeri 1 Klangenan, SMP Negeri 2 Klangenan sendiri menempati bangunan SD Negeri 4 Klangenan yang berada di desa Klangenan. Namun secara administrasi SMP Negeri 2 Klangenan masih menggabung dengan SMP Negeri 1 Klangenan. Untuk kepentingan administrasi dan belajar mengajar, SMP Negeri Dua Klangenan pada tahun pertama dijabat seorang pimpinan sementara yaitu Bapak Uslani SPD dengan dibantu beberapa guru lainnya, diantaranya Bapak Tardino, Bapak Antoni, Bapak Wisnu, Ibu Juju Ibu Tri, Ibu Siti, Bapak Rohmat, sedangkan untuk bidang administrasi dibantu oleh Bapak Yokvi, Bapak Miska dan Ibu Desi setelah dua tahun menempati SD Negeri 4 Klangenan, barulah pada tahun 2009 dibangun gedung untuk SMP Negeri 2 Klangenan, tepatnya di Desa Pekantingan Kecamatan Klangenan dan lokasi yang strategis tepat di sisi perempatan Desa Pekantingan, secara geografis lokasi SMP Negeri 2 Klangenan sangat nyaman karena lokasinya mudah dijangkau dengan berbagai macam kendaraan dan merupakan daerah perlintasan dari beberapa desa di sekitarnya, dan baru pada tahun 2010 bangunan SMP Negeri 2 Plangenan selesai dibangun dan tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 2010 diresmikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bapak Muhammad Nuh. Demikian sejarah singkat pendirian SMP Negeri 2 Plangenan Kecamatan Plangenan Kabupaten Cirebon. Berikut kepala sekolah SMP Negeri 2 Plangenan dari masa ke masa. 1. Ibu Haji Rahayuningti, S.Pd, tahun 2009 sampai tahun 2013, Juli tahun 2009 Januari tahun 2013. 2. Bapak Sanuji, S.Pd, tahun 2013 sampai tahun 2014, Februari tahun 2013 April tahun 2014. 3. Bapak Dr. Andes Haji Lubatul Tumanhuk MH Tahun 2014 sampai Tahun 2019 April Tahun 2014 Agustus Tahun 2019 4 PLT Bapak Komarudin SPD Tahun 2019 sampai Tahun 2020 Agustus Tahun 2019 Januari Tahun 2020. 5. Bapak Haji Sanuji, S.Pd, tahun 2020 sampai tahun 2023, Februari tahun 2020 Februari tahun 2023.